Sama si setia untuk tunggu kau Setra akan berpindah hati lagi oh Karena setahu kau suara Setra akan mendua sayang Karena kau sapu segalanya hey, Sudah dari dulu saya tunggu dan cari Sosok bidadari bagaimana tarik yang Hadir dengan cinta yang kau beri Jujur dari hati cuma kau yang segemari Oh babe, sani sayang kau Yang pernah kau ulang untuk saya dan pilih kau, Janjikan bertahan sampai tua Kau Papua buah Asli masih sipapet Jumpa kau, puali. Komitmen dengan sematang macam sagu di kuali. Jangan ragu soal koki bahan si Bi molly cuma dengan kau, sapu lovely. Hanya dengan kau lalu bikin sa happy. Puali. Baby tell me why siap untuk orang raya. Duduk di podium, resepsi sama-sama dengan garang koda. Suara di sini dengan sang perlu kau mau ingat karena nanti kau susah Jadi mari pegang tangan dan tunggu aku fokus ke Perhatian Bersama kau rancang Rencana yang panjang Sutrada penghalang Sekarang kau sudah datang Sahanya mau bilang kasih kau nyaman Sutrada yang larang Sekarang kau datang Susah jadi mari pegang tangan dan tunggu, fokus ke masa depan. Sekarang kau datang, sayang sasaran. Ku terlalu sederhana, bisa yang hilang karena ku suara di sini dengan sang tak Perlu kau mau ingat, karena nanti kau susah. Jadi, mari pegang tangan dan tunggu, fokus ke masa.